halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita coba godain temen-temen adik-adik ya adik-adik yang dari semada ini lagi apa itu namanya? praktik kerja buat keripik tempe, guys kita godain mulai yuk. nah ini dia ini dengan mas siapa ini? mas Dian mas Dian, ini satunya? azil oh ini yang goreng tadi ya Nah ini ini, Mas Brian, Mas Brian, ini yang baju merah satunya siapa? Lihat dulu, lihat, lihat kamera dulu. Ini, nih, ini yang malu kamera ini. Ini dong kamera ini, kakak Farel yang paling kecil ya. Uh, tingginya guys. Yuk kita spill timpinya guys. Duh masa ini tempe masa buat keripet tempe, potongnya saya tebeli ini guys, ini sih makan bukan keripet tempe ya guys ya. saya ya tadi kita ada, anu ya, ada ngikut sama waktu prosesnya guys ya, nah ini disupport support ya bernak, oh. Hah? Wajib kita support ya adik-adik dari semua day ini ya Semangat terus ya Tunggu, tunggu, Nah mbak kalau Mama bapak kok baru ketemu Jadi jadi gimana? Kembarasan yuk. ya. nah ini buat apa dia ada ya buat keripik tempe, ya, tempe lagi buat keripik tempe ini di sini ya. untuk tugas sekolah atau apa tugas, tugas sekolah ah jadi nah, buat tugas sekolah ya ya hmm Tempenya buat berapa kilo sedikit sedikit ya, aja kalau ya. ya. nggak terbanyak kan nanti kan bisa dimakan bareng bareng gitu ya enggak ya ini nanti mau dijual oh dijual jual di mana Nalun -nalun lalu lalu atau tidak di senang Nah, mau pesanan nah, ya, di sini, ya? PO. jadi disini adik-adik dari Sefa 2 Sentubondo ini sudah terima pesanan krim PTP guys ya oh. yang pesan siapa? temennya sendiri atau gimana nih? Iya, bisa teman. dari semua kalangan bisa oh gitu para. ya nah jadi kalau kalian ingin pesan guys ya bisa langsung ke adik-adik di sini ini ada kakak Farel juga yang paling kecil ya paling kecil ya <laughs> tingginya guys ya <laughs> Nah, eh, buat nge goreng buat kreatif-kreatif ini yang buatkan siapa tadi? Brain, Brain, Brain, Brain, Brain, Brain, ini Brain, Brain, apa Brain, buat makan sih tidak sesuai, ini lu tidak sesuai script, nah, jual tempe tapi tidak bisa hidupin komponya guys, gimana sih nih? tidak sesuai script, <tis> <tis> jadi nanti jangan lupa ditonton ya teman-teman Semada ini ya, adik-adik di Semada ini ya, nanti kita upload di YouTube. Kalo yang goreng sudah cantik guys Is Tinggal pakai rok aja sudah oh. <deris> <match> <fiction> <paintings> Nah, sekarang kita godain temen-temen dari Semada ini guys ya Mereka sekarang lagi, apa ini ya? Kerja prakt praktek ya? Uh, iya Praktek buat krib kita kerjain guys ap jangan terlalu gede kalau apinya gede cepat dosong darahnya dalam kan. Ani-ani wow. Hahahaha. Ini ada yang Uh jadi rumahku jadi penuh asap ini guys. Mereka gorengnya langsung digedein apinya guys. Huh hampir gosong guys. Oke guys sekarang kita sudah selesai praktek untuk membuat keripik tempenya guys ya Jadi kalian ini kelas berapa Ada ya, 10 10 10 10 10 10 4, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Mas Brian ya, ini? Mas Dion Mas Dion ini? Mas Galuh. Mas Galuh ini? Mas Farel. Mas Farel dan ini Azil. yang hitam? Gitu. Az sama? Azil Azil ya, Azil Ada IGG nya? Nanti kita cantumkan juga di bawah Mungkin nanti bisa ada yang kenalan, jewek cewek yang ketinggalan IG di bawah sini Oke, nanti kita cantumkan IG nya ya Nanti tugasnya Kakak Farel untuk memimpun IG nya ya Kita cantumkan di bawah deskripsi ya, ya. Ini tugasnya cuman ini aja, ada lagi nanti mau dijual? iya, dijual di? ke orang-orang ke orang-orang, tapi kok dimakan ini nah <guluh> ini? oh ini cipatnya setelahnya ah, gini, nanti kalian kalau pengen belajar gini nanti saya ajarin saya bisa masak kok nanti saya bisa ajarin, termasuk buat cara ngampur, nyampur tepungnya nanti saya ajarin, Ya. ini dari ada guys, saya hebat guys gak ada yang ngajarin sudah buat tempe sendiri. Kan? Yang ini apa kok memang gitu. sudah biasa buat di rumahnya atau gimana? Brian yang Brian, Brian, yang, Brian yang sering, sering buat ya. Yes. sering buat. Tapi kok masih tebal? Anuan <tuk> soalnya. <tuk> nah, tadi kalau kalau bilang motong ini saya ada apa? Pisaunya khusus ini kecil tipis jadi bisa tipis motongnya Kalau pisau itu ya bisa sih, cuman masih belum saya aset dulu bagus ini eh, guys katanya mau dijual tapi sisa enam guys sisa enam guys Yulah. dimakan sama di Jon <laughs> nah, sudah dimakan, dimakan sudah dihabiskan, eman-eman ya. Nah, makan bareng-bareng guys, makan bareng-bareng guys. Bareng -bareng, Lauhan <laughs> <guys>. pertama. <laughs> <laughs> ini sayangnya dada ada ceweknya guys kok, cowok semua ini. Apa ini tidak bawa sama cewek atau gimana ini? Ya? kalau Pak ada haaa siapa namanya mas? makanya kapan hari itu sampai ngumpet di truk tebu guys kelihatan saya guys ya Allah kelihatan saya omnya ngumpet di truk tebu guys ya Allah itu guys apa namanya, kaosnya yang polisi militer tuh guys polisi <laughs> oke, okay, terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys ya dan kita doakan semudah-mudahan mudah adik-adik di sini jadi anak-anak yang berbakti anak-anak yang bermanfaat buat negara ya dan juga sukses ke depannya guys kita doakan sama-sama, oke okay? jangan lupa like, komen, dan subscribe bye